이라는 겁니다. 와이프는 심리적으로 지금 음... 너무 불안정해서 주변에 모든 사람이 자기, 자기 적처럼 느껴지는 거예요. 그날 또? 아이는 왜 그렇게 된 거예요? 부부에게 <목소리를> 입양된 지 8개월 만에 갑작스레 네, 제가 네. 자는 동안 차에 두고 귀찮은... 아 거예요. 왜 돌도 안 되는 저는 어린애. 엄청 어린애는 저 혼자 재우냐. 저는... 아이한테 미안하지 않으세요? 학대 사건의 피자 신분으로 전환돼 있습니다 lagi dia mendorongnya hampir saja terpental dan terjatuh ke lantai dan wajahnya berhasil terekam Halo kakak, my name is phone khan Kan ke wajah saya jid khan no no no no no my name is not khan It's khan Ha, gue itu bola Kan No, not kan. From the epiglottis Khan, HH HAN Khan, ha, ha, kh. Ha, from the epiglottis Epiglottis HAN HH ha, HH ha, ha. From the epiglottis HAN HH Ok, okay, han. ok, ok, ok, time out, time out, time out, ok? Nah, di video kali ini, aku uh, akan memberikan sebuah informasi terbaru nih, tentang uh, update kasus Jungin jadi sebenarnya persidangan e, kasus Baby Junin ini tuh sudah dilaksanakan pada tanggal 13 Januari kemarin. Nah ini masih sidang pertama ya. Dan sidang keduanya itu kalau nggak salah kalau nggak 17 Februari gitu. Nah, dan aku menemukan beberapa video yang memberitakan tentang Baby Jungin ini setelah persidangan dan itu cukup membuat saya sebagai seorang Ibu itu semakin geram gitu, makin apa ya? Kayak makin kesel gitu. Kok uh, pembunuhin tuh si pembunuh ini tuh si orang tua angkatnya ini tuh nggak merasa bersalah gitu loh. Mungkin emang bapaknya sih merasa sudah mulai mengakui ya, tapi masih membela istrinya gitu. Dan istrinya masih nggak mau disalahkan. Oh ya, sebelumnya saya memohon maaf kalau misalkan kata-kata uh, saya atau cara bicara saya, cara saya cukup menggelikan karena lagi sariawan di bawah lidah jadi kayak nadanya mungkin agak ya mohon maaf lah ya oke okay. langsung aja nih aku kasih tahu videonya dan uh, mohon bersabar ya kalau misalkan ini membuat kalian semakin kesel gitu sama si orang tua angkat ini gitu kan oke okay. Nah ini tuh video yang udah aku temuin, jadi kayak banyak uh, udah banyak video gitu yang udah banyak aku temuin gitu kan Tapi video ini tuh yang cukup lengkap gitu membahas tentang update kasus Jung In. Dan mungkin beberapa orang yang masih belum paham atau belum mengetahui kasus Jung In itu Bisa paham gitu kok cukup memanas gitu kasus ini di Korea gitu kan Jadi ceritanya bagaimana Jungin bisa meninggal Wait, wait, wait. buat yang belum like, comment and share. Sekarang ya cus buruan and feel free to subscribe. Thank you, thank you, thank, thank, thank Sebenarnya aku nggak udah apa ya? nggak tega gitu loh untuk membahas sesuatu ini karena si Bibi Jung ini tuh sebelas 12 sama anak aku gitu. Maksudnya emang usianya cukup jauh sih, kurang lebih masih apa 10 bulan, Dan cuman ya lucunya bayi itu pasti sama semua gitu kan kayak mereka masih nggak punya dosa masih, masih masih polos gitu kan kok tega-teganya gitu kan dan alasannya katanya kalau nggak salah sih uh, membunuh jungin ini tuh emang adopsi Jumin itu dan pengen membunuhnya tuh hanya untuk mendapatkan asuransi gitu dan banyak komen dari kakak-kakak uh, semua di video aku yang sebelumnya yang ini itu uh, ngasih tahu kalau banyak detail-detail yang mungkin masih kurang aku jelaskan atau di, uh, diluruskan. Gitu, nah, untuk di video ini kita akan lebih jelas membahasnya, ya. Oke, langsung aja. Oh ya, sebelumnya uh, kita subscribe dulu, terus di like supaya. Oke, okay. jadi di video-video aku ini tuh di reacting ini tuh membahas tentang uh, something, uh, pokoknya aku tuh mau reaction something gitu dengan overthinking gitu kan maksud aku. Oke okay, subtitle-nya karena dia subtitle-nya ada banyak ya, ada Arab, Indonesia, Inggris dan lain-lain. Cuman uh, Indonesianya agak kurang ini, uh, kurang beberapa prediksinya itu kurang tepat gitu. Mungkin nanti akan aku perbaiki ya. Oke. Okay tadi udah subscribe udah like oke langsung kita mulai ya Bismillahirrahmanirrahim 생후 16개월 된 아기가 온몸에 멍이 들고 크게 다친 상태로 병원에 실려와 끝낼 끝내 숨졌습니다 Ya, sekilas Memang seperti Keluarga bahagia Namun siapa sangka Ini semua Hanyalah Sandiwara Lalu Fakta Berkata bahwa Dia Tersiksa Dan Menderita Mari perhatikan baik-baik rekaman CCTV berikut ini Mari kita lihat lebih dekat Zoom Tangannya memegang sangat erat Baby strollingnya naiki Ibu ini terlihat sangat santai dan tidak memasuk bersalah bukan? Dan wajahnya berhasil terekam CCTV Sekali lagi dia mendorongnya Hampir saja terpental dan terjatuh ke lantai dan sekali lagi ia mendorongnya Ya Allah Dan ini adalah bukti dari stellar baby yang ia gunakan Dan bayi ini mengalami perubahan fisik yang signifikan Buktinya sebelum dan sudah ia diadopsi Sesudahnya cukup mengenaskan bukan Lalu sebenarnya apa yang terjadi dengan dia? Pada akhirnya kasus ini mulai terungkap oleh dunia. Berawal dari hashtag Jungin yang diunggah oleh Jimin BTS dan diikuti oleh aktris Han Ah, So Hyerim, dan Wang In Young lebih dari 200.000 petisi telah tertulis di diceng Wada website yang menginginkan bahwa dua pelaku ini harus dihukum mati presiden mung ini dari korea selatan menginginkan untuk memperbaiki sistem pengadopsi supaya tidak terjadi tragedi ini lagi di masa depan bisa kita bayangkan betapa menyedihnya bali yang mungil dan tidak berusaha ini harus memikul beban yang Manusia dewasa pun mungkin tak sanggup untuk menahannya. Nah, dilansir dari website Korea, Bu pada tanggal 13 Januari 2021, setelah pengadilan pertama dari kasus baby Jungin ini, publik meminta kasus baby Jungin ini tuh dituntut sebagai kasus pembunuhan. Jadi ini bisa berarti penjara seumur hidup ya bagi orang tua angka Jungin. Nah, penuntutan dalam kasus pelecehan anak pada bayi Jungin ini telah resmi meminta orang tua angkatnya untuk didakwa dengan pembunuhan. Dan kasus pelecehan anak dalam hal ini yaitu bayi Jung In Dan kematiannya telah resmi dimulai dalam sidang pertamanya pada tanggal 13 Januari di pengadilan distrik Seoul Selama persidangan, Jaksa mengajukan dakwaan pembunuhan terhadap orang tua angkat Jung In Nah, bayi ini baru berusia 16 bulan Pada saat kematiannya menunjukkan banyak sekali tanda pelecehan yang terlihat Jadi kayak... Susah gitu loh untuk menyangkal sebenarnya Tapi sayangnya orang tuanya Terutama si ibunya itu Itu masih menyangka kalau dia itu nggak bersalah Namun jika orang tua angkat Terbukti bersalah melakukan pembunuhan Mereka dapat menghadapi Hukuman minimal 10 hingga 16 tahun penjara jika faktor tambahan ini ditemukan dan berlaku untuk kasus ini Ada kemungkinan mereka bisa menghadapi hukuman seumur hidup Dengan tuduhan pelecehan anak saja Ibu dan ayah Jung In ini Maksudnya ibu orang, orang tua angkatnya ya Orang tua, tua angkatnya tersebut hanya akan menghadapi 4-7 tahun penjara Namun jika terdapat tuduhan pembunuhan akan menjadi 6 sampai 9 tahun, peningkatan dari tuduhan pelecehan anak yang normal yang tadi ya, yang maksudnya 4 sampai 7 tahun tadi. Kayak gimana rakyat gak nggak makin geram gitu kan. Orang hukumannya itu masih seringan ini gitu loh dibanding dengan siksaan yang dialami oleh Jung In hingga meninggalnya nggak sih. Nah, setelah mendengar berita ini tuh ya, ini baru awal Permulaannya nih, beritanya nih. Gemas kita aja gitu yang Kesel, yang geram dengan pernyataan dari kuasa hukum dan persidangan emolisi belum selesai ini ini ada video yang menjelaskan bahwa betapa geramnya betapa sedihnya, betapa marahnya masyarakat, dunia tentang kasus kematian Jungin ini dari seluruh negara muncul dalam solidaritas untuk anak tersebut dan kematiannya yang tidak wajar akhirnya dilakukan akhirnya dipertimbangkanlah pada tanggal 17 Februari akan diselenggarakan sidang kedua ya semoga kasus ini segera menemukan titik terang dan seharusnya pelaku dihukum dengan seadil-adilnya dan setimpal gak mungkin kan nyawa hilang dengan gitu aja dan terus di, cuman dihukum 6-9 tahun penjara gitu kan Stay around